Barcelona dihajar Munchen, Inter menang, netizen ejek Barcelona ke Liga malam Jumat. Kemenangan Inter Milan atas Viktoria zen memastikan Barcelona gagal melangkah ke babak 16 besar yang berbuntut komentar netizen. Mengemas 3 poin dalam matchday kelima, Inter kini mengoleksi 10 poin dan berada di peringkat kedua. Dengan jumlah poin tersebut, Inter sudah cukup mengunci satu juta tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Di sisi lain, sudah tak ada kesempatan bagi Barcelona yang menjadi rival Inter di grup C. Barcelona bermain melawan Bayern Munchen setelah Inter menang atas Z. Kesebelasan asal Spanyol itu tak lagi memiliki kesempatan melaju ke fase gugur Liga Champions karena tak akan bisa melewati poin Inter. Seandainya memenangkan dua laga sisa, Barcelona hanya akan mengumpulkan 10 poin atau sama dengan perolehan Inter saat ini. Mengacu pada aturan head-to-head -head yang dipergunakan di Liga Champions, jika ada dua kesebelasan bernilai sama, maka Barcelona dipastikan kalah dari Inter. Dari dua pertemuan, Barcelona kalah sekali dan seri sekali ketika bertemu Inter. Barcelona pun dipastikan akan finish di peringkat ketiga dan akan bermain di fase gugur Liga Europa musim ini. Kemenangan Inter yang membuat Barcelona tersingkir lantas menjadi bahan-bahasan netizen. Warga net menyebut-nyebut kegagalan Barcelona di Liga Champions musim ini sejak Inter unggul 1-0 pada menit ke-35 berkat gol Henrik Mitrayen. Sederet segambar-gambar yang menggambarkan Barcelona yang tidak berhasil menuai sukses di Liga Champions kali ini juga ditampilkan netizen. Jujur, Rudiger nggak nyangka bisa langsung nyetel di Real Madrid. Antonio Rudiger tampak sangat nyaman bermain di klub barunya, Real Madrid. Dia beradaptasi dengan cepat dan sekarang sudah jadi salah satu pilar penting di jantung pertahanan tim. Rudiger didatangkan Madrid dari Chelsea di bursa transfer musim panas lalu. Transfer ini sangat menguntungkan. Madrid mendapatkan Rudiger secara gratis padahal performa bek Jerman itu masih luar biasa. Di Madrid, Rudiger telah memainkan 15 pertandingan. Dia bisa mengisi beberapa posisi di lini belakang dan terbukti bisa mencetak gol-gol penting karena tim membutuhkannya. Rudiger tampak nyaman bermain di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Dia sendiri mengaku puas dengan performanya di Madrid sejauh ini. Segalanya berjalan baik di lapangan dan di luar lapangan. Saya puas dengan performa saya. Saya merasa sedang melaju dalam momentum apik. Pastinya, saya tidak perlu memainkan setiap laga karena kami punya skuad besar yang berkualitas," kata Rudiger. Saat ini saya merasa berada di level terbaik. Bahkan saya terkejut dengan betapa cepatnya proses adaptasi saya. Saya dibantu oleh Kroos dan Alaba. Saya sangat puas di sini. Seperti yang sudah pernah saya katakan, saya akan memberikan 100% untuk klub ini. Induhnya. Rudiger kemungkinan bakal dimainkan sebagai salah satu starter ketika Real Madrid menyambangi RB Leipzig dalam match rally 5 UCL 2022-2023 Rabu 26 Oktober 2022, dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Saya sudah pernah berkata bahwa mereka adalah tim muda dengan potensi luar biasa. Saya mengenal Werner dengan sangat baik, saya pernah bermain bersama dia, sambung Rudiger. Saya merasa dalam kondisi baik, besok kami akan menghadapi lawan dengan intensitas tinggi, dengan pemain-pemain yang sangat cepat dan penyerang tangguh seperti Werner. Tutupnya. Real Madrid Segera Datangkan Penyerang Kelas Dunia Son Heung-min tengah mempersiapkan langkah baru setelah menjadi salah satu penyerang kelas dunia bersama Tottenham Hotspur di Liga Inggris atau Premier League. Pencetak 23 gol di Liga Inggris musim lalu, Son Heung-min berhasil menempati posisi ke-11 pada peringkat Ballon d'Or edisi 2022. Berkat prestasi tersebut, pemain andalan Tottenham Hotspur itu telah menjadi salah satu penyerang terkemuka di dunia. Sayangnya, penampilan apik di musim lalu tidak mampu dipertahankan dengan baik olehnya sehingga ia terus dikaitkan dengan rasa frustasi. Terkini, penyerang timnas Korea Selatan tersebut hanya mampu mencetak 3 gol dan 2 assist dari 12 penampilan di Liga Inggris. 3 gol tersebut ia cetak ketika melibas Leicester City dengan skor 6-2 Senin 17 September 2022 pekan lalu. Sejak saat itu, Son Heung-min melewatkan 5 pertandingan terakhir sport tanpa mencetak satu gol pun. Bahkan, pada dua pertandingan terakhirnya, ia harus menelan kekalahan ketika menghadapi Manchester United dan Newcastle. Dengan kekalahan tersebut, Tottenham Hotspur justru jalan mundur dari penantang gelar Liga Inggris musim ini. Tidak ingin terus berada dalam kegelisahan tersebut, Son Heung-min dikabarkan tengah mencari tantangan baru, sementara Real Madrid dilaporkan tertarik untuk mendatangkannya. Sebab, jika Spurs tidak mampu bersaing mendapatkan gelar apapun di musim ini, masa depannya di London Utara diyakini tak akan bertahan lama. Bergabung dengan Real Madrid merupakan salah satu langkah cerdas bagi Son Heung-min guna mendapatkan sejumlah gelar lainnya. Setelah 20 laga, Real Madrid akhirnya kalah juga. Laju tidak terkalahkan, Real Madrid akhirnya berhenti. Madrid menderita kekalahan pertamanya setelah 20 laga, usai tumbang di markas RB Leipzig dengan skor 2-3. Hasil mengecewakan itu didapat Madrid kalah menyambangi Leipzig di Red Bull Arena dalam lanjutan Liga Champions Rabu 26 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Los Blancos ketinggalan dua gol lebih dulu setelah gawangnya dibobol Josco Guardiola dan Christopher Kuku. Jelang turun minum, Madrid membalas melalui Vinicius Junior sebelum mendapatkan pukulan telak, Usai Timo Werner menciptakan gol ketiga tim tuan rumah. El Real lantas menciptakan gol hiburan melalui penalti Rodrigo di akhir injury time. Kekalahan dari RB Leipzig menandai kekalahan pertama Real Madrid setelah 20 laga beruntun tidak terkalahkan. Sebanyak 16 kemenangan diraih pasukan Carlo Ancelotti itu dan cuma 4 kali seri. Sebelumnya, Madrid menderita kekalahan terakhirnya saat menyerah 0-1 di markas Atletico Madrid pada lanjutan La Liga 2021-2022 Mei silam. Meski begitu, Real Madrid sudah dipastikan melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Bagi RB Leipzig, kemenangan ini menempatkan mereka di pole position kelolosan ke fase. Leipzig kini menempati urutan dua klasemen grup F dengan keunggulan 3 poin dari Shakhtar Donetsk, 3 Kurasa penampilan kami mirip dengan pertemuan pertama, Leipzig kalah 0-2, tapi kami ini mencetak gol. Sekalinya kami memimpin, akan sulit meladeni kami meskipun mereka adalah pemenang Liga Champions, kata Werner usai pertandingan di UEFA.com. Kalau Anda memimpin Madrid dengan skor 2-1, Anda tidak bisa bermain lebih baik lagi daripada itu. jatuh mantan penyerang Chelsea itu usai kemenangan RB Leipzig.